Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para wakif dimanapun berada Saya atas nama Muhtar Hamid mewakili eh, badan Wakaf Al-Quran Khususnya wilayah Bima, Dompu dan kota Bima eh, Hari ini eh, ingin melihat sejauh mana krisis air yang dialami oleh warga Dusun Tolonggeru saya sempat keliling di beberapa titik eh, ternyata memang eh, mereka selalu bicara soal air bersih di setiap rumah di mana di Dusun Tolonggiri ini eh, adalah salah satu wilayah yang eh, muslim menjadi minoritas. Kendala-kendala yang mereka alami adalah eh, satu Ketika dia ingin melaksanakan ibadah, sholat misalkan, itu agak kesulitan bagi mereka. Karena air yang ada di masjid misalkan, itu mereka harus beli. Kalaupun tidak dibeli, mereka harus berbuduk di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, waktu yang ditempuh untuk mendapatkan air bersih. Itu ada yang satu kilometer Ada yang tiga kilometer Yang satu kilometer itu tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor Melainkan hanya berjalan kaki Itupun Airnya Kurang menjamin kesehatan mereka Oleh karena itu Badan Wakaf Al-Quran mengajak kita semua Sama-sama eh, berpartisipasi Lebih-lebih Para donatur yang ada di seluruh wilayah Indonesia Untuk wakaf di badan wakaf Al-Quran Insyaallah wakaf anda menjadi berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh